Apa kah dia cukai tanah, cukai petak, cukai pintu, cukai taksiran, assessment. Hari ini kita nak tengok. Okay, yang pertama kita cerita pasal cukai tanah. Cukai tanah adalah semua cukai yang dikenakan terhadap geran yang dikeluarkan. Jadi semua jenis geran, sama ada uh, freehold atau leasehold, itu kena bayar cukai tanah. Uh, berapakah nilai cukai tanah yang perlu bayar, kita tengok pada geran juga, eh, disuruh pada geran. Uh, dia akan tengok perkasi persegi ataupun perkara sekurang-kurangnya bayaran kepada cukai tanah ini mesti dilakukan untuk mengelakkan daripada ditunda ataupun tanah tersebut yang bayar oleh kerajaan bagaimana pula dengan cukai petak? cukai petak ni adalah cukai untuk property yang uh, berstatus uh, strata uh, Ini dilakukan di Selangor jadi kenapa ada beza antara negeri-negeri lain sebab dan macam kita tahu apa tu kuasa untuk menentu atau administrasi tanah ni dibuat benda-benda-benda bukan persetuan jadi setiap negeri dia menggunakan sistem je yang uh, berbeza sedikit tapi mengikut uh, apa yang telah digariskan oleh sanung tanah negara okay, jadi dekat Selangor dia tak pakai uh, cukai tanah untuk uh, strata, strata fat property tapi apa yang dia buat ialah dia dia buat cukai petak jadi cukai petak ni uh, beza ni dengan cukai tanah cukai tanah katakan kalau ada satu uh, master title atau title yang besar ni cukai tak jauh, cukai tanah tu dibagi-bagikan antara pemilik uh, pasal kan uh, pemilik pasal ni ialah pemilik uh, hartanah ataupun rumah unit dekat dalam property strata tersebut tetapi tukar petak ni tak dia setiap unit dekat dalam serata tu dia individually bayar dia bayar individu. jadi kadang-kadang kalau sekiranya you refer pada yang last time last time dulu memang nampak lagi murah tukar petak ni lebih tinggi jadi disebab dia setiap petak yang dimiliki tu ada tukar instead of tukar petak yang dimiliki tu ada tukar tukar petak yang dimiliki tu ada tukar petak sekarang kita pergi pada cukai taksiran. Okey, jika cukai taksiran, cukai assessment juga pintuan 1, pintu benda sama. Okey? Ataupun orang kampung panggil hasil simen. hasil simen atau assessment sama. Okey? Pintu ni adalah untuk semua a itu kediaman yang berada dekat dekat kawasan majlis. Jadi yang pintu ini diperkenalkan untuk majlis mengutip Uh, pendapatan pendapatan daripada uh, pemilik ataupun um, resident dekat kawasan majlis tersebutlah jadi digunakan duit yang diterima sudah ada pada kita uh, digunakan untuk contohnya untuk menambah lampu jalan ataupun membetulkan lampu jalan ataupun untuk memotong rumput di tepi jalan ataupun membersihkan taman mengerjakan taman permainan dan sebagainya jadi uh, kerajaan atau majlis uh, memutip cuka pintu ini untuk kemudahan orang yang tinggal dekat situ keadaan cuka pintu pun bergantung kepada majlis bergantung kepada negeri dan cuka pintu kaedah uh, cuka pintu ini disebut rektim dari segi undang-undangnya cuka pintu ini akan berubah setiap lima tahun okay, kaedah apa, uh, macam mana dia come dengan rating ni ada, ada penilaian dia saya ada buat video berkenaan rating and boleh tengok apa yang berlaku kalau you tak bayar semua cukai-cukai ni adalah satu, untuk cukai tanah, you boleh dikenakan penalti dia kena diberi amaran, dikenakan penalti dan sekiranya awak masih lagi tidak bertindak rumah you apa tu, awak tanah pun akan diambil balik kerajaan diberi cekai pintu belak kalau sekiranya ia tidak ha, responsif, ia tak bayar, rumah ia boleh disiksa eh? jadi kalau boleh kita kena ha, lakukan tanggungjawab kita sebab dia guna, yang dipakai tu yang diambil oleh kajian tu bukannya untuk ha, untuk diusahkan kita tapi untuk kemudahan kita terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification tabs subscribe comment. Kita jumpa lain kali.